stand hari ini unboxing meja kita rakit dulu ini peralatannya guys workshop kita hari ini oke aku saya tukar dulu pasang dulu Ini berapa ya, mejanya kita beli ini? Dari mana belinya, Di mana belinya? Dari, Dari mana ya? Di Kimol Kimol Berapa? 5 juta ya, ini ya? Kita beli meja 5 juta, kayak kemarin kita beli Bagus, harga 38 juta luar biasa kita rakit dulu ini meja untuk di depan ya. oke okay. okay. unboxing guys okay. unboxing meja terus kita rakit ya iya yeah. nah, ini para tim kreator dream team eh kaca ya kaca kaca perhati kaca, kaca, kaca. tarik kita... ke samping <laughs> ya jajak oke okay. Wow. Apa itu guys? Wow. guys. guys. Ya guys. Oh. Ini luar biasa guys. Bautnya banyak banget guys. Banyak banget. Aduh. Mantap jiwa. Nah. Wow. Kita harus lama ini. Sendiri. Oke. Manduanya mana ya? Ini. Ada bangkunya uh. tepat bangku ya? Oh iya ya, ya, ya. bangkunya Warnanya putih tiga, segitiga biru Wah wow, ini bagian nah, kacak, ya. Ini uh, hampir 10 mili, tebalnya hampir. Wow itu kaca apa kaca apa itu kaca apa main kaca nikah ini kaca tempered oh, glassnya bundar ya ini bulat meja bundar. saya bundar oke okay. topi saya bundar apa perbedaan buat sama bundar komen komen di bawah komen di bawah angkat guys angkat nah, ininya <tuk> bismillah bum. oke nih pemasangan aduh gimana kita guys ini ya, tuh tingginya ini, ini nah. Oke. Okay. <laughs> Kameramennya Masuk makan. Masuk makan guys. Ada ruang Oh kamu yang badan silakan nunduk nunduk. Iya nunduk. Gaul sekali ya. Ini di mana ruang cesannya? Untuk <laughs> cesannya. Nah, ini kalau di Ini kalau Di ada nah, yang Ini, ini, ya. ini kalau... gitu? bulat-bulat ya. nah, nah, itu, nah, nah, itu lah bahan, minumkan anak, minumkan, bayu, ada Ini Berapa totalnya itu kita? Nah, ini. Nah. Nah, ya, ada, kan, ini apa, kan? 8 itu itu ya ini nih nah. oh. nah, nah, nah. ya? ya? hmm. ini perlahan ya masangnya soalnya saya baru belajar belum terus tes dari lubang guys. <laughs> Hanya ada ukuran kayak ini neng. Nah, Kau beranam masangnya nggak benar. Oh pakai bor kah? Nih anu Ada lagi kunci air sebuting situ ambil jen. Terngawu. Nah boh, nah boh. Ini di atas, kan, di bawah kah? Ini salah nih buat ini baju ini. Kan? jadi dia, dia ada nah boy, ini, boy, tiga nah, boy. boy sudah ini? sudah, Dibana lagi di bangku anak, ah, semua bangkunya cara bangku itu ada bawat panjang lah nih lah. ini yang sama bangku yang bulat oh, warah, nih, lima, lima, lima, nah ini bangku ada mungkin bangku. Aku punya dulu dong isinya, <todosBRUN> boy Halo, ini pakai nilam, lima isinya, Boy, ini kenapa? Lapas Ya, atas boy. Tugasnya di kursi, kah? atas loh, jadi lain pasangannya <Sess> Ayo maju, Apa ini Pak Jul? Kalau apa naik? nah. Itu nak Pak Bu Tina? Nomor Ini sekali mencari posisi yang tepat nah. Iya cari akan. Kenapa harpun video pulang, Nah, inilah karanya yang terpasang kita lah Inilah? Iya Nah, jadi kini lah lagi barang buting empat Nah Jeddah ini tengah jolo Iya, jadi gini guys Nah, nah ini belum Ini untuk pertama, gue yang paling pertama bisa gini <laughs> Ini jalan Gak <laughs> terpasang-pasang dia, guys itu buting kawan-kawan, nah. ini sebutin, so sebutin so kawan-kawan guys ada, mau nah, masuk, guys Gak pak guys uh. ada, guys matinya kayak kaya apa mati nah luangnya kaya pas ini nah ya Allah bales lah guys bagaimana nah, kaya pengen Lu luput luangnya wow. oh ya harusnya pasang luang nanti di atas yang digunakan telap dihitungnya nah disini pasang luangnya lah sekarang banyak luangnya luangnya pasang lah banyak luangnya disini lah luangnya lah kaya depes juga ini nah ini luangnya ada luangnya apa apakah sih? ini belum selesai guys Teman udah selesai ya, kita ber-nya pemasangan baut. Uh, terus kira nanti kita pemasangan uh, bangku ya. Yo no guys. Come back is sebagi. Kalau comment I get with me. Challenge sama friend yang paling di dunia. Tangkap modalnya wow. <laughs> kerancingan. Apa kerancingan Apa itu keranjingan? Itu. Ya kayak gini lah teman-teman keranjingan. Minimal durasi kita berapa guys? Ya setengah jam. Oke. Okay agar orang kawan, mana apa panjang, kawan? ini nah panjang, Tuan -tuan. kawan-kawan kawan rapi, guys oh, ngobainnya dua aja, kah? terus bang. kenak-kenak apa dulu harinya Abah ini ada fisik nang. Oh jadi ya yang.. Oh, atas dari bawah kapan ini anaknya? Hah? Di atas di bawah. Pas jatuh dah? Pas jatuh dah. Di atas. Kayak eh, pas jatuh. Di bawah. Oh harus bawah ngininya? Kan, iya Terus bawah. Enggak oh, ya. Harus bawah harus berataan jadi supaya supaya kan timpang. Ah? Oh. Oke okay, guys. Oke okay, guys itu kamera lagi guys satunya guys. Nah, ini gue kalah ya, tiba-tiba gue menang, udah tapi ini oh, kalah kan? saya belum kelihatan oh ini bagus, nah ini luangnya bagus luang nah. nah, ini yang termasuk berlubah bagian segitiga, guys segitiga ruci, segitiga gandang oke, jadi gini ya, nah segitu lah, semangin, guys enggak, enggak, enggak balik, enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak, enggak, Ya. mana yang udah dapak karet ini aja dapak karet eh pirek ber, apa musiknya ya. paling kena setengah dolar jangan lupa ini gue pasang ke bagilah ini oh, oh, jangan ke jauh hijau separuh, hijau anu sempalau nggak bagus aneh, lagunya mana? nggak ngapain lagu-lagu udah kereknya, mah. <tuk> nah, guys, uh, sudah ini dijamin terpisah, termarkotok juga oh, guys berbasis, ini agak mau? pokoknya kita sampai, las, sampai besinya yang belong, guys, kita pukar kita potok ya, nak, kena kita nggak paham, ini Bapak pun CL-nya, kaya tempatan, tak ada peduli nah, nggak paham, nggak paham pokoknya harus, Bi, Bi Bintik, bintar. Ibas, Ibas mana Ibas? Bos, ah. apa jalur ah, naik? Harpin bulan konten jar yang kopi reyk. kita nggak sekarang bukan? meja. Nanti uh, ini dolarnya lima puluh dolar guys. Oh. Ini adalah pasangan M Harpin JADI Itu bisa disebut dengan kata Harpin. Ego bantuan jura pilih gak apa? nampak oke guys ini adalah collab tentang pemasangan sebuah aneh ya guys kanu jangan lupa subscribe channel siapa? channel Muhammad Junaidi atau Napa Nay Napa Nay lihat pegajian kita nah youtube kita main dulu nah akan digaji-gaji ulang lagi gitu ya sudah Rp. 20.000 tapi ini lah berapa Nggak berapa tuh masuknya? Hah, berapa masuknya itu? Itu kayak awal bulan. Uh, bulan Juni? Eh, selalu kita juga, itu berapa nih ya? berapa, berapa, berapa, banyak? Berapa? Berapa, berapa? Berapa? Berapa, banyak berapa nih banyak berapa nih? Banyak berapa nih? berapa nih? Banyak berapa berapa Banyak berapa berapa Banyak, banyak, banyak, banyak berapa berapa Banyak lima ribu berat, iya. ah, oke guys, itu satu pasang. nah, ribu banyak lah. apa aja? maras. nah, bawahnya pulang ya ada duit ada ini lama tuh ribu, ribu. ada duit lagi. Dan gula kan yang nambah 16.000 dah, sukar dekat rebel. Baiknya yang warna Apa banyak ajaran kamera mata tewe, apa kita menyinyit bas Ini ada jokan yang bawahnya ba anu hitam hitam kada takah. Kada ada. keluar, ini hitam hitam juga. Ini jedanya di mana? Jedah yang ini. habang. Jedah. Warna dah habang nih, hirang. Hirang. Pokoknya ada kita jeda Pepe. Ini kah yang tengah nih kah? Ah, tengah nih ini cedana bang Selina santuy santuy, dan itu biasanya santuy dia. ini kenapa lubangnya? bau sarden bau sarden? bau sardennya karena bau kalet lah bau tepalet cik, cik, cik, Hmm. Anggun, kamu tuh pasang. Aku mau sekolahnya, Erosi, nah. hmm. guys! Tahu lah, gini pen muka rebus pun angka-angka seperti imbang. Nyatukan bautnya nih, jolok. mau anu orang lagi diputar putar. Karantina ini jadinya lah, iya. Ini sebelumnya emang kelamaan. Jusun, ada ini nonton dong. Oh, berapa? Oh, bagus tuh. Hanya eh, siapa tuh? Dasar, ya? ini masuk kan bisa nah, di ini kan kita kan nah. dia harus kalau, diandun, kalau di apa -apa, ya? Baru masuk kara? apa harus dua tangan. dua tangan mau ini apa mau salis mau masuk, masuk, masuk, masuk. masuk. ya, ya, ya, Ya, ya Eh, nah, no. toh oh, ya ah. <tuk> oh. <Bujuk -bujuk tuk> no salah eh Jangan, lupa patah, terlalu buat, terlalu kuat, harus membuat, okay. sudah jadi satu butir guys satu butir sudah jadi harganya cuma? harganya cuma ribu, ya <laughs> terima kasih Tanya, ya. Oh. Okay, guys, beli cuma rp dapat rumah kasih, eh, ya, kasih banyak, mana kan bukan kita? cuma Rp10.000 ya oke Umbungi iya. yang di bawah ini Oke, okay, kita akan kisahkan ke nomor-nomornya Iya yeah. Oke okay. Eh, buang kan? Nah. Kenapa? Nggak mau bawa, -bawa tangan, mau bawa tangan Bawa tangan, jangan <laughs> Kalau mau beli kartu Smartman di bawah ini Ini karena mau Umbungi dia ya, guys Jangan dia yang selalu pergi dan datang Mbak Rilang, ngapak engkau datang Wuuu uh, Saat kusah bila untuk pergi Cak, cak, cak -ca -ca. Okay. Sini, boleh. Sini, oh, apa, sales. Ini Duh, ya, kan. <tuk> ya, ada Ini coba coba jangan tapi seringnya kalimah lembur kok izinnya kurang. Kurang, guys kurang, kurang. satu aja ini gagal keluar ya, ini tamu ke? Eh. apa itu? Halo. iwak, iwak. Nah, hmm. <laughs> ya. nah, Marian, nah, dalam ]annya. mana, nak? Nah? Sini, itu? sini, sini. Iwak, apa Marlin. itu? Marlin. dasar itu. Kamu cucuk gimana, nah. Dasar Dasarung. nah, kamera di bawah meja ya, Pak? Makan Ya, nah, Migre rambut putar nah Bisa-bisa ya. nyawa pintar-pintar ya. Jin. <laughs> nah, Gana <laughs> <laughs> Nomor <dua> awal. Eh apa? saur. yang kerabot-keribo Rambut keribu atau? Nah, mana? Nah, sudah buka aja selesai Sudah buka aja Masa. Buka pulang Karena mau <tuk> Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo, aja. Ayo, pulang. buka. Eh? Nah. Kenapa Kenapa pulang? Motor pun jadi kalau Itu nah lewat motor, Di geram? Terus, terus, nah, siap Seres? Siapa ya, yang pulang, sama tadi, karena si bawahnya, nah. nah. bawahnya dulu, bawahnya dulu, Oke. bawahnya dulu, mau di bawahnya rata, atasnya nyata ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, atasnya ada, ada, ada, rata ada, ada, ada, ada, lah ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Naga dong, grau nonton kamera aja, aku aja ngegong. Grau Nang ngegong balok. Ngegong kamera, aku masang. Apa Pak, dapat persennya tiga jepit naik. Hmm. eh, eh, dolar? Berapa, eh, eh, eh, Satu, eh, Satu dolar eh, dolar, eh, eh, eh, eh, eh, eh, tidak, Sorry, eh, Tidak, ya, awas, ya Awas, <laughs> udah <gak> <laughs> <aja>, <laughs> juga, ayah, ayah, ayah, ayah, say, say. Wah, Makannya, juga. Harpin, ambilkan bagian bangku, Harpin Apang, Tangan, tangan, Itu bawah Nih ya di atas kan? Tidak Tidak Tidak. aja Mana lubangnya guys? Ini Gugbor lho Gugbor takut lho Berasok aja Kursi pelaminan biru hey. Di malam pengan oh. Janur kuning oh. menghias di ruang tamu tapi bencana Masa. Datang melanda Dia istriku tercinta Ini antar di bawah, bawah balik Masangnya Kadang dulu, ini kayak nilang nah. Tapi berarti ini ngebor kata? Ngebor, ngebor, ngebor Ngebor Ada kata lubangnya? Ngebor, itu ngebor Kayak nah, ini nah, nah, bawa skrap Oh. Ada. Totalnya berapa? Tentanya. Ini pengapa? Kan oh. oh, ini ini nah penahan ini kan mbak Ini besok nah. oh berarti ini. iya. Okay, ah. Wah ngeblur Nah di sini nah. Ini kan besok kalau jadinya nahan ini. Tangan naik kiri-kiri sebelah kiri, ada kelihatan. Apa? Nah ya, nah. Masuk guys nih. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Oh, itu buat super pertira. Hmm. luar yang kiri bang baut ini penahanan, luar di bawah ya e, iya, supaya ada buyang yang ini kan ada yang hitamnya lah ini bisa masuk ya guys? enggak coba pasang yang ke situ bang, Pak Bena tepuk huruf ini nih apanya? ini besi yang lengkungnya. Motor mau semua. Nang melengkung. Sama aja nang tuh. Tapi beratnya berbeda. Nah, ini jomon kan? batenya masang teh. Nah, kita oh, balik. Iya tebalik jurang ini aturannya nah. Ya. Jurinya. Sistemnya mas. Nih berganti tawal. Nah. Iya, iya. cepat. Mangga sudah Nah, gitu. nah pas dapin itu. Apa ini? berodok mau, mau. umat lo jadi ini mano? Gar Oke, abang sudah menang, abang sudah duluan. Eh. Uh, gue menang, ya, Guys. Nah, yeah. jadi ini gini. Ini ya, Kalau kita duduk di Bautnya dipasang, kan? okay, bergerak, uh, yang pasang lagi. Oke, yang kita Kita baut, baru dipasang bautnya. Ya, kita bunga, kan? <tuh> nah, Bisa Bisa lah, lah. Bisa lah. Kita cari yang lain di blokasi, di situ dong. Bagi, bahas, itu. kita pakai bor. Lagi boy, mana lagi kerangkanya Boy. Bort. Kunci L-nya tadi katanya mandap. Bicara tuntol <laughs> ini lah. Karangin. Ini jaga B. B. B. Gatalan juga Kekutulah mediannya dikirim pak Dan dikiram dikirim <laughs> Kita kait oleh Apa ini mau pang, ini salah guys ya, langsung, guys Kita udah berhasil satu ya cuma baru satu ini videonya menit 20 nah, ya. Mbak anime, terusnya itu ada yang, ada yang apa yang keras? masuk nah ini kayak ini gitu guys, nah, coba berarti ini lain hiu belum juga nah pen nyari mana dia nah, ya nami kerakan dulu ini mana jadi bawahnya lo laksanakan oh, ya. kita rapikan dulu guys jumlah karena nyumpur yang rata guys nah, bisa ke jangan nah, sakit Mena pos itu, nah, itu kameranya ini bang krim berbunyi, guys. khusus gas eh uh, ini belum selesai ya, satu lagi bangku ya ini mau nak, mau masuk-masuk oh iya ini bangku ya ini bagian uh, pemasangan baut ini tinggal satu lagi kita uh, kita tinggal clear uh, pemasangan bangku kita beli tadi di Informa Banjar Baru Iya, ini untuk uh, santai kita di depan ponsel ya Untuk uh, tamu kita Oke, Ami Gimana kabarnya, Ami? Ini saya beli di sini Kita rakit ya? ini Iya, ini dari Informa barangnya. Iya, bentuknya putih ya Kita uh, kayak santai kita Anda ngobrol-ngobrol uh, di sini tempatnya Gimana perasaan Anda uh, di bank kursi ini? Kursi barunya? Empuk Empuk? Uh, cuma seharga, ini 5 juta aja, mbak Ih, Oke okay guys, ini udah selesai bangkunya Warna putih kita beli di Informa Seharga berapa ini hari ini ya kita okay. yes. Mejanya bundar ya guys Oke okay. Kursinya udah selesai Kursinya bentuk 4 ya